Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Bunda Maria, Yesus Maha Pengasih, Anak Domba Allah yang lembut. Aku pendosa malang, menghormati dan menyembah lukamu yang Maha Kudus di bahumu, yang memikul salibmu yang berat yang mengoyakkan daging sehingga terlihatlah tulang-tulang yang menyebabkan kesakitan lebih besar dari luka lain di tubuhmu yang maha kudus. Aku menyembah engkau, Oh Yesus, yang paling berduka. Aku memuji dan memuliakanmu dan bersyukur kepadamu akan luka yang paling kudus dan menyakitkan. Aku mohon padamu, demi rasa sakit yang besar itu dan demi beban salib berat yang meremukanmu untuk berbelas kasih padaku, si pendosa ini, untuk mengampuni dosa berat dan dosa ringanku, dan bimbinglah aku menuju surga sepanjang jalan salibmu. Amin, aku percaya.